Di depan tokoku sak meneh Sak meneh Ini jinjit ya Di depan keren. tokoku, di depan rumahku sing lama Lihat rumah-rumahanku aman Iki aku, dek tokoku Banjir kembali rendam wilayah di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan Senin 17 Januari 2021 Diketahui banjir kali ini adalah terjadi keempat kalinya dalam sepekan. Menurut informasi, tiga kecamatan yang terendam banjir adalah kecamatan Gerati, kecamatan Winongan, dan kecamatan Rejoso. Intensitas hujan lebat yang cukup lama membuat ratusan rumah terendam banjir sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ketinggian bervariasi mulai dari 50 sampai 150 cm. Untuk saat ini banjir terparah berada di Kedaung Kulon, tepatnya di Dusun Keberukan. Meluapnya sungai di wilayah tersebut membuat sejumlah tanggul jebol. Tolong kami, Pak. Kami butuh bantuan. Tanggul supaya ditanggulangi. Dari kami, warga dusun keburukan yang tertindas banjir, ucap salah satu warga saat berada di sebelah tanggul yang jebol. Hingga saat ini banjir masih menggenangi sejumlah desa dan belum menunjukkan air surut. Airnya deras juga ini semoga cepat surut, ungkap Hadi warga Kedaung. <tik> Tak kasih info mas, banjir lagi. Sekarang sebesar pa orang dewasa. Sangat cepat banjirnya. Di depan tokoku sak mene, sak mene. Ini ya? Di depan tokoku, di depan rumahku sing lama. Tadi rumah-rumah aman. Iki aku dek tokoku.